Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri dulu sebelum uh, kita mulai. Pertama tadi pertanyaan Pak Rahmat uh, adalah kenapa kok Ailo Ailoh sampai ke Timor Leste? Sebentar ya, Pak. Ini Nah oke okay. uh, dan Timor Leste pada dasarnya Ilo Jakarta Dulu, cuma cover Indonesia. <laughs> Halo, Pak. Kim, ada kendala? Itu, Pak. Kriminal mute, Mas. <laughs> Oke, <Okay>, baik. <laughs> Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi ya Pak uh, Pak Rahmat dan teman-teman. Silahkan, silahkan. Terima Pak. kasih uh, atas undangan dari APKPI uh, atas uh, saya, di sini pada saya lewat Pak Ade Kurdiman tiga minggu lalu. Sebenarnya satu bulan lalu Pak Ade sudah menginformasikan pada saya undangan ini, tapi terus terang karena ini adalah bulan terakhir uh, proyek uh, Sea Fisheries yang nanti akan dilanjutkan dengan proyek yang lain, maka saya bilang saya mohon izin untuk uh, minta kalau diperkenankan di akhir bulan Juli. Terus terang ini menjadi menarik karena uh, terus saya diminta ngomong tentang kaum muda, itu yang pertama. Kaum muda memang menjadi perhatian uh, ILO di ILO secara global itu sejak uh, dekade lalu. di mana waktu itu ILO mengembangkan apa yang disebut dengan Youth Employment Network. Waktu itu gagasannya adalah bagaimana ada uh, upaya untuk melakukan link and match terhadap uh, pendidikan dan tempat kerja. Sehingga... Uh, ada ketahuan seperti itu karena Pak Wardiman waktu menjadi Menteri Pendidikan zaman uh, Prof Habibie jadi Presiden itu selalu mendorong agar sorry bukan pres, waktu Pak Harto jadi Presiden tahun 92 sampai 97 itu selalu mendorong agar link and match di, diadakan dan itu kemudian diteruskan oleh Pak Habibie. Uh, Pak Habibie juga selalu mendorong link, link and match dilakukan. Namun selama kurun waktu lebih dari 15 tahun, link and match itu ternyata tidak. Tidak terjadi pada tahun itu. Sehingga uh, sementara di tingkat global, link and match juga menjadi pendekatan yang kuat karena, uh, karena di tingkat global, termasuk Airlum memperhatikan bahwa mismatch match terjadi atau ketidakcocokan terjadi antara Uh, sektor pendidikan dan sektor pekerja, uh, sektor tenaga kerjaan. Nah, disitulah kemudian munculnya Youth Employment Network. Waktu tahun 2007 itu yang dimulai adalah uh, uh, scanning terhadap transisi antara sekolah ke kepada dunia kerja. Kelihatan betul bahwa Indonesia pada tahun-tahun itu Ter, uh, menggambarkan memang terjadi mismatch. Dan saya dan saya lihat dari banyak uh, artikel dan tulisan, mismatch juga masih terjadi sampai saat ini. Lepas dari itu, Ilo melihat bahwa dunia kerja pada dasarnya juga menjadi uh, kor, korban, tanda kutip, atau terdampak pada isu uh, schoolwork transi, uh, transition. Karena dunia pendidikan, formal maupun informal, itu ternyata memang eh, sedikit sekali merespon kebutuhan di dunia kerja. Nah, karena itulah eh, AILO melihat bahwa isu kaum muda juga menjadi penting. Apalagi AILO selama ini juga sudah mendalami isu tentang perburuhan anak. Nah, Bapak dan Ibu anggota APKPI sekalian, Uh, kenapa Ailo kena tadi Pak Rahmat membuka? Kenapa Ailo? Ini saya masih ini ya, masih pengantar ya supaya nanti supaya ya, nanti Pak. kita ngobrolnya enak. Supaya kenapa Ailo kemudian? Ya, Pak, ya? Ya, kenapa Ailo kemudian ada di Jakarta dan Timor Leste? Karena tahun 2007 Timor Leste meminta agar ada kantor perwakilan di Timor Leste karena waktu itu karena waktu itu Timor Leste sangat dengan Indonesia dari sisi bahasa maupun budaya. Maka, Aino Jenewa di regional di Asia, Pas Asia Pasifik, antara regional Asia Pasifik di Bangkok, meminta agar Indonesia yang mengambil peran agar Aino Jakarta yang mengambil peran di uh, Hakim, Leste mohon maaf, kami yes. uh, uh, Mungkin sebaiknya videonya dimatikan bisa, Pak, karena suaranya kurang jelas. Oh, baik, baik, baik. Nanti saya ya. saya coba ya, Pak. Iya. Saya tuangkan dulu. Stop sharing dulu. Sebentar, Pak. sharing tetap nggak apa-apa. Yes. sharing tetap nggak apa-apa. Cuman mungkin uh, di videonya di, ini ya, di, ya. Tuh. Baik. Mudah-mudahan. Ini memang nah. internet di daerah Pamulang, ini memang agak lemah karena fiber kita Pamulang belum tersedia, sehingga dari sisi itu fiber, karena sehingga uh, kita kami di Pamulang itu mengalami keterlambatan beberapa menit dan bahkan sering terlempar dari zoom meeting dan itu uh, yang kami lakukan. Jadi yang, yang kepada kami. Jadi kembali lagi bahwa tahun 2000 sejak tahun 2007 Aino Jakarta juga mengcover. Uh, Ailo di Dili atau di Timur Leste. Kaum muda, nah itu kemudian menjadi bagian dari bagian dari isu yang ditangani oleh Ailo secara global, khususnya di, juga di kantor Ailo Jakarta Sejak tahun 2007 kita mendalami itu, lalu tadinya lebih umum, lalu lama-kelamaan lebih khusus masuk ke sektor maupun ke isu. Nah, karena uh, saat ini, walau kebetulan saya ikut mendalami isu perburuan anak, isu kaum muda, dan isu K3, maka uh, saya pikir pasti itu yang jadi pertimbangan uh, Pak Ade, Pak Ade Kusmiadi, uh, Pak Ade maksudnya yang uh, meminta saya untuk berbicara tentang kaum muda di sektor pertambangan. Awalnya saya agak menolak, karena kami di AILO, Jakar, di Ailo, di Ailo secara umum, masih uh, sedikit punya data lapangan tentang hal itu, di secara di, uh, di tingkat global, baru ada beberapa proyek yang terkait dengan pertambangan. Artinya masih di bawah 15 proyek. Dan yang saat ini berjalan adalah yang di diproyek di Philippines, dan juga proyek di Ghana. Tapi itu pun juga bukan terkait dengan kaum muda, tapi berkait dengan isu perburuan anak yang proyek atau isu yang dulu pernah ditangani juga oleh Ilo Jakarta pada tahun 2004 hingga 2011 nah, dan saya memang menjadi bagian dari isu perburuan isu penghapusan perburuan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk di sektor pertambangan waktu itu kami punya Project site atau punya lokasi proyek di di di kabupaten Kutai Barat, khususnya di kecamatan Longiram, dan kemudian juga ada beberapa bagian di kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah saya lupa yang saya ingat kecamatan Tambang di utara sana, di utara Kutai Kartanegara. Jadi setidaknya saya tahu tentang hal itu. Lalu juga di Filipina dari dulu sampai sekarang masih berkutat dengan isu perburuan anak di sektor pertambangan karena hmm. uh, saya pasti akan merujuk pada pengalaman uh, sorry tidak akan merujuk pada pengalaman isu child labor elimination atau worst form of child labor elimination tapi lebih ke isu kaum muda kebetulan saya baru saja kami baru saja menyelesaikan program itu uh, tahun lalu ketika uh, Indonesia bersama sembilan negara uh, sorry negara lainnya di dunia itu melaksanakan program uh, Safe Youth at Work, sorry, Project Safe Youth at Work selama empat tahun. Nah, informasi ini yang kemudian ber, ber, uh, menjadi uh, sorry keterlibatan saya di proyek tersebut itulah yang menjadi basis dari paparan saya pada hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman dari APKPI, saya ada, uh, saya menyiapkan empat tema yang uh, yang muncul, yang akan saya paparkan pada hari ini. Pertama adalah tentang ILO di sektor pertambangan, lalu juga kaum muda di pertambangan, lalu kaum muda di sektor pertambangan, serta beberapa usulan untuk penguatan kaum muda di sektor pertambangan. Empat, is, empat paparan ini saya pikir adalah empat hal yang kami punya pengalaman artinya yang AILO punya pengalaman dan punya keterlibatan yang penuh dalam hal ini. Kami juga akan memaparkan sedikit kaitan antara pertambangan dan sustainable development goals sebagai program BD yang yang apa sedang atau sudah dimulai sejak tahun 2015. Nah, sebagai pengantar kami mau menjelaskan bahwa kami di AILO percaya bahwa sistem K3, keselamatan dan kesehatan kerja, nasional, itu dapat dikuatkan, tidak dapat ditingkatkan melalui penciptaan budaya pencegahan, melalui sosial, dialog sosial yang bermakna. Ini artinya membutuhkan kerjasama dan kolaborasi efektif antara perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja buruh, sebagai mitra yang setara dan independen untuk menemukan solusi terhadap masalah-masalah atau tantangan-tantangan yang tantangan menjadi perhatian bersama. Nah, Indonesia sebenarnya secara prinsip menurut banyak uh, kelompok di tingkat global, itu selalu cepat memperbaiki sistem K3 nasional dan membangun budaya pencegahan melalui dialog sosial yang efektif di tingkat nasional maupun di tingkat tempat kerja. Banyak orang menilai itu, terbukti dari banyaknya uh, sejumlah, banyaknya jumlah, uh, katakanlah literatur yang menjelaskan hal itu, lalu juga jumlah negara yang belajar uh, kepada Indonesia hal, hal itu. Nah, ini semua sistem K3 ini, nasional ini bisa tambah kuat dan tambah uh, bermakna bila kita, kita mengatakanlah mulai tambah kuat ketika kita akan membangun kaum muda sekarang. karenanya buat saya, kalau kita membangun kaum muda, mendampingi kaum muda, maka kita pasti sedang membangun masa depan. Artinya apa? Bahwa kita kita mendampingi mereka sekarang, pasti kita akan mendapatkan masa depan. Itu uh, moto saya. Artinya dari sisi itulah, Sebenarnya, saya menjadi tambah, tambah percaya bahwa nggak mungkin dunia masa depan itu dibangun tanpa kesiapan kaum muda. Nah, kita yang dimanapun, termasuk yang ada di APKPI, lalu ILO, maupun uh, tripartit yang lah, tripartit, menjadi sangat penting untuk memperhatikan kaum muda. Ibu dan bapak sekalian, saya mau uh, kepaparan ini terkait dengan Ailoh dan sektor pertambangan. Uh, saya cuma mau menjelaskan sesuatu yang mungkin ibu dan bapak sekalinya sudah sudah sudah memahami. Yang pertama kalau di Ilo itu selalu memiliki empat isu yang, oh, yang selalu dimunculkan. Oh. Pertama kita ya. bahwa Ailoh. Sebentar. Mohon dimudik dulu ya. Yeah. Oke. Okay. Lanjut, Pak Hakim. Halo, baik. Heeh, uh nanti -huh. suara, suara saya clear ya? Jelas, clear, Pak, clear. jelas sekali. Baik, lanjut. Oh, okay. Baik, ya. baik. Jadi, uh, saya mau ulangi lagi bahwa tem buat teman-teman yang mungkin belum pernah kenal ILO atau pernah belum pernah ikut rapat bersama ILO atau belum pernah bersentuhan dengan ILO, saya mau menjelaskan bahwa ILO bukan organisasi buruh. Sekali lagi ILO bukan organisasi buruh atau organisasi pekerja. ILO adalah organisasi tripartit. Maka maka penjelasannya atau terjemahannya adalah organisasi perburuhan internasional. Bukan okay. organisasi buruh internasional. Jadi anggotanya bukan melulu buruh. Anggotanya itu adalah tiga, yaitu pemerintah, itu punya suara 50%. serikat pekerja serikat buruh punya suara 25%. dan organisasi pengusaha itu atau ya pengusaha atau pemberi kerja itu juga punya suara 25%. jadi kalau asosiasi pemerhati saya lupa apkpi apk apkpi kan camp campuran ya saya yakin juga orangnya di dalamnya ada enggak nggak cuma dari Uh, praktisi atau pemerhati, tapi ada juga dari pekerja yang notabene lah anggota serikat pekerja di dalamnya. Jadi, di dalam, di dalam I, pertama AILO adalah organisasi perburuhan. Apa yang sebenarnya dimandatkan oleh uh, para anggotanya? Ang, uh, Ibu dan bapak sekalian, kalau AILO itu, di uh, saya mau jelaskan lagi bahwa ada tiga level. Pertama itu, Suara tertinggi ada di, di, apa, diambil pada suatu konferensi perburuhan internasional. Biasanya ini dilaksanakan pada bulan Juni di Jenewa. Jadi sekali lagi kekuasaan tertinggi adalah konferensi perburuhan internasional itu ada di bulan Juni. Lalu itu ada dewan Pengarahnya atau governing body. Governing Body-nya itu juga terdiri dari tiga unsur. 28 peserta di situ, 28 anggota Governing Body, yaitu 14 negara, tujuh anggota, tujuh serikat pekerja, serikat buruh, dan 7 serikat pengusaha atau asosiasi pengusaha. Perwakilan Indonesia tahun ini ada di di uh, pemerintah. Lalu juga ada satu, yaitu Pak Said Iqbal di KSPI. Eh, uh, sorry, di, da, da, menjadi satu dari tujuh wakil serikat pekerja-serikat guru yang ada di governing body. Pemerintah Indonesia adalah satu dari 14 yang menjadi anggota governing body. Itu dengan pengarah. Nah, konferensi perbuatan internasional itu setelah yang sebenarnya menjadi ke, man, menjadi ke, ke, kekuatan tertinggi, kekuasa, pemegang kekuasaan tertinggi, dan memberi mandat. Pada kantor ILO, di mana saya bekerja, untuk mengembangkan atau memfasilitasi empat hal. Yang pertama, bagaimana International Labor Standards atau standar standar perburuhan internasional lewat konvensi, lewat, rati, lewat uh, rekomendasi, itu dibangun. Satu, Yang lalu bagaimana juga pengawasannya, bagaimana juga penguatannya, penguatan pelaksanaan standar tersebut, itu di sini. Lalu isu kedua adalah soal tenaga kerjanya itu sendiri yaitu bagaimana agar seluruh peraturan seluruh peraturan yang ada di negara anggota atau seluruh negara anggota bisa didorong untuk meningkatkan isu ya, meningkatkan kualitas kerjaan ataupun ya yang ada di setiap negara anggota. Isu ketiga yang kami bangun yang kami dorong selalu adalah soal perlindungan sosial. Yaitu bagaimana negara anggota menyediakan atau memberikan perlindungan sosial kepada para pekerja, kepada para pengusaha, dan juga mereka yang ada di dalam struktur negara tersebut. Nah, di, di social protection parts inilah sebenarnya K-3 berada. Tuh, K-3, jadi keselamatan kesehatan kerja itu menurut ILO adalah bagian dari social protection. Dan yang keempat, tetapi ya, juga ada di international standards Yang keempat, itu pasti sosial social dialogue atau dialog sosial Karena kami di ILO percaya bahwa tanpa adanya berbincangan, diskursus, diskusi dan lain sebagainya nggak mungkin tantangan-tantangan kerjaan itu bisa diatasi dengan sempurna Nah disinilah sebenarnya peran dari serikat pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dan juga pemerintah untuk gabung, untuk ngobrol dan memecahkan tantangan-tantangan yang tersedia. Teman-teman sekalian, saya mulai masuk pada isu tentang ILO dan sektor pertambangan. Seperti yang tadi saya katakan di depan bahwa salah satu To, uh, sorry, kekuasaan tertinggi adalah di Konferensi Perburuan Internasional atau ILC, yang diadakan biasanya diadakan setiap bulan Juni, kecuali tahun ini. Nah, sejak tahun 1919, 1919 itu, uh, ILO sudah melihat bahwa ad, uh, mineral dan produk mineral adalah tulang punggung dari sebagian besar industri, dan beberapa bentuk penambangan atau penggalian itu dilakukan di hampir setiap negara di dunia. Ini memiliki dampak ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, dan sosial yang penting. Nah, meskipun banyak upaya di banyak negara dilakukan, tingkat kematian, cedera dan penyakit di antara pekerja tambang dunia itu tetap tinggi dan perka, dan pertambangan tetap menjadi pekerjaan paling berbahaya ketika jumlah orang yang terpapar atau bahasa sekarangnya adalah terpajan dari exposed to risiko itu diperhitungkan jadi jadi jadi pertambangan tetap menjadi pekerjaan paling berbahaya ketika jumlah orang yang terpapar risiko itu diperhitungkan, eh, gitu itu yang pertama. Lalu sementara pekerjaan pada penambangan formal skala besar mengambil peran sentral dalam pekerjaan yang ada di ILO, ILO juga melihat penambangan skala kecil juga telah menjadi tantangan penting, mengingat bahwa selama ini telah berkembang pesat dan seringkali secara formal. Uh, Penambangan skala kecil ini berkembang di banyak negara, khususnya di negara-negara berkembang. Tadi saya di apa namanya saya katakan di depan bahwa Ailos antara 2004 dan 2011 itu punya program untuk penghapusan pekerjaan anak di, di, tambang, di pertambangan emas informal di Melak atau di Kalimantan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, dan juga di sepanjang Das Mahakam seperti itu. Nah, dari sisi itu kami melihat bahwa dalam subsektor ini sebenarnya juga dipandu oleh kesimpulan tahun 1999 dari kesimpulan dari suatu pertemuan sektoral tripartit tentang pertambangan masalah ke, skala kecil yang tahun 1999 yang membahas masalah k pekerjaan anak dan masalah lingkungan dalam pertambangan skala kecil itu. Dan e, Ibu dan Bapak sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa ILC atau negara-negara anggota ILO memang sejak awal, e, atau sejak berdirinya itu sudah mulai memunculkan konvensi yang terkait dengan isu seperti Yang saya tampilkan di sini adalah konvensi nomor 5 tentang usia minimum, itu dibilang industri, lalu juga 12 tahun berikutnya I, uh, ILO konvensi ILO mulai mengadopsi uh, isu tentang jam kerja di tambang batubara melalui konvensi nomor 31. Dan banyak lagi, nanti saya sebutkan juga di belakang, itu sampai pada tahun 1995, ILC mengadopsi suatu konvensi yang terkait dengan K3 di sektor pertambangan. Nah, ini, ini konvensi nomor 176. Nah, itu baru beberapa tahun lalu, kurang dari, ya ini kalau nggak salah 35 tahun yang lalu. lima tahun yang lalu. Nah jadi, sorry, 25 tahun yang lalu ya. Nah, jadi uh, isu sektor pertambangan memang menjadi isu betul, karena, karena uh, pekerjaan karena apa setelah periode kenaikan harga komoditas yang sangat panjang itu pelaku industri per, eh, menganggap penting meramalkan perlambatan pertumbuhan dan kemungkinan eh, penurunan produksi dan lapangan kerja di dalam suatu industri. Jadi dari dari ini inilah yang sebenarnya menjadi tren dan jika tren ini terkonfirmasi banyak orang kemudian memperlihatkan atau meyakinkan bahwa kita harus menemukan solusi berkelanjutan untuk tambang yang terkena dampak dan pekerja. Jadi, K3 sebenarnya adalah bagian untuk mempersiapkan pertambangan sebagai suatu sektor yang mampu mendorong atau mendukung keberlanjutan Industri atau keberlanjutan program. Nah itu saat itu yang terkait dengan konvensi. Yang kedua di ILO juga punya yang namanya komite-komite industri. Sejak tahun 1944 ILO membentuk tujuh komite industri. Ada komite bangunan, rekayasa sipil dan pekerjaan umum, tambang batu bara. Uh, apa in line, apa ya eh, perhubungan darat, lalu produksi besi dan baja, metal, serta produksi dan pembunyian minyak bumi. Artinya apa? Clear sekali bahwa ILO melihat isu tambang, isu pertambangan, baik itu yang batu bara, khususnya batu bara adalah bagian penting dari uh, industri yang ada di muka bumi sampai saat ini. Kami juga punya, ini saya langsung tentang konvensi 176, langkah tiga di satu pertambangan. Nah, konvensi ini, konvensi ini pada dasarnya itu juga dilengkapi dengan rekomendasi nomor 183. Namun demikian, uh, ini juga masih menjadi tantangan karena dari, se, dari lebih, 50 negara yang diketahui memiliki sektor pertambangan besar, konvensi ini baru diratifikasi oleh 34 negara. Di ASEAN itu yang meratifikasi itu Filipina. Filipina itu paling rajin ratifikasi itu. nah Lalu yang kedua, eh, ratifikasi. konvensi ini sendiri baru 34, yang negara ke-34 itu baru kemarin, Februari-Februari. Yaitu Belarusia, yang meratifikasi tanggal 13 Februari. Itu pun mereka akan melakukan ataupun menegakkan aturan ini tahun 2022 kalau nggak salah 22 awal jadi dua tahun untuk persiapan setelah ratifikasi lalu untuk persiapannya itu mereka akan menegakkannya tahun 2020, 2022. Nah konvensi lain yang terkait dengan pertambangan juga adalah tentang usia minimum bagi kerja di bawah tanah itu tahun 1965. Lalu, konvensi 124 tentang uh, health examination, pemeriksaan medical examination, pemeriksaan medis dari kaum muda 1965. Konvensi 123, kemudian diperkuat dengan konvensi 182 nantinya. Karena tambang juga menjadi bagian dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Nah, hmm. itu yang Uh, uh, pada dasarnya menjadi menarik. Apa kemudian yang lain, selain ILC, lalu komisi, di kami, di ILO, juga selalu mendorong untuk adanya pertemuan tripartit tentang isu sosial dan perubahan di pertambangan skala kecil, tadi saya katakan depan. Jadi, ada pertemuan tanggal itu tahun 1999, yang dimana kemudian memasukkan bahwa pertambangan adalah adalah bent, satu dari sekian bentuk-bentuk yang membahayakan keselamatan kesehatan dan perkembangan moral anak masuk dalam konvensi 182 tentang uh, immediate elimination on worst of child labor khususnya di bagian dari dari pekerjaan-pekerjaan yang yang membahayakan, ke hazardous works itu tahun 1999. Nah tahun 2022, tripartit meeting juga membicarakan tentang evolusi tentang tentang tenaga kerja di sana, juga tentang waktu kerja dan pelatihan yang harus dimunculkan pada industri pelayan. Kita punya tripartit sekali lagi tripartit bukan hanya pemerintah Bukan hanya serikat buruh, bukan hanya pengusaha yang yang bicara tentang hal ini, tapi ketiganya harus bersatu. Nah, itu kemudian dilanjutkan dengan pertemuan para ahli. Nah, jadi orang-orang dari APKPI kemudian ikut gabung nih, semacam APKPI ikut gabung di meeting of experts on safety and health in coal mines, di yeah. khususnya di tambang batu bara. Itu sudah dua kali terjadi pertama tahun 2006 dan kedua tahun 2017. Alhamdulillah APKPI iran. ikut pak Hakim ke ya, itu sana. Itu saya tahu. Yeah. Itu yang saya tahu Kang Ade yang ke sana kan? Iya yeah, betul Pak Hakim. Uh -uh. Jadi dari situ uh, Kang Ade itu membicarakan soal bagaimana K 3 itu ditambang batubara. Jadi ketika APK ketika Kang Ade dan teman-teman dari APKPI sudah mengikuti ini. Maka pada dasarnya APKPI keberadaan ke APKPI memang sudah kalau bahasa aja bahasa aja banyak, pak rahmat sudah keren, sudah jelas seperti itu. Jadi dari sisi itu kita tahu betul bahwa masukan e, semua ahli, utama tentang e, ahli tentang tambang sudah akan dinikmati atau sudah akan di, diperkuat. Sebenarnya saya harus buka itu karena istri saya pulang. Eh, eh, ah. Masuk, eh, mohon maaf ya. Silakan, silakan. Dua menit, dua menit, dua menit. <laughs> Oke, okay, kita setia menanti Pak. Ya, jadi memang ini uh, luar biasa pengalaman beliau lebih banyak ke ini ya Pak ya, ke scope internasional. Ya tentunya ini bisa memberikan uh, satu wacana tersendiri buat kita semua. Ternyata safety sudah mendunia dan kebrand Pak Ade salah seorang dari pengurus APKPI, pendiri APKPI, pernah terlibat menjadi bagian sejarah ya Pak Ade ya? Pak Ade tahun 2017 ya Pak Ade ya? Iya, Oktober 2017 Pak Rahmat. Okay. Mewakili kita semua, APKPI dan pemerintah Republik Indonesia, Aha. untuk mereview code of practice Occupational health and safety in Mines ini. Okay. Bapak-Ibu bisa yeah. mengunduh uh, sandarnya itu di www.ailo.com. di sana ada K3 untuk pertambangan uh, di okay. dunia dan di dalamnya ada karya kita semua yang sudah kita rumuskan dalam SMKP Minerba, kemudian dalam dulu itu saya bawa juga Capman 55 tahun 95, gitu, seperti itu mm -hmm. jadi saya hanya menyambung lidah aja saat itu karena kita sudah memiliki Uh, permen 38 2014 saat itu. Demikian oh, luar ya. biasa. Tiga hmm. ya, delapan ya, ya. itu soal SMKP kan? Pak ya, ya. Implementasi uh. SMKP Pak. Tapi sekarang ya, sudah betul. di ini Pak ya dicabut diganti dengan permen yang baru. Nomor berapa Pak Rahmat? Nomor 26 enam tahun dua ribu Kemudian catatannya delapan belas dua tujuh. Oke. Saya belum dalam itu. Baik, makasih. Saya ini dulu ya, saya terusin ya. Ya, silahkan Pak. Pak. Ya, nah. tadi ini menyelang saja selama Bapak nggak ada. Silahkan lanjut. Betul, betul, Luar biasa nah. nih Pak. Jadi ini tentunya banyak sekali uh, yang pengen kita tahu jadinya. Baik. Saya nambahin lagi. Yang <laughs> sama Ade dan teman-teman pada tahun 2017 itu adalah sejauh mana code of conduct atau pedoman perilaku itu masih relevan atau enggak Jadi kan dulu tahun 2006. Uh, coal mines uh, sorry expert of safety and health in coal mine industries bikin code of conduct lalu dibahas lagi tahun 2017 karena bagian dari situ. Nah, ada instrumen yang lain juga ada panduan. Kami membuat panduan HIV AIDS di sektor pertambangan karena karena satu uh, katakan salah satu uh, faktor atau komponen atau faktor yang membuat orang terkena HIV AIDS adalah orang yang bekerja di remote areas kemudian balik lagi di sangat terpencil kemudian datang ke kota dan kemudian dia terkena HIV AIDS. Lalu ILO juga ngembangin buku soal manual K3 pada tempat kerja pertambangan berskala kecil seperti itu. Ada lagi ILO pernah atau masih pegang soal uh, bagaimana klasifikasi radiograf, radiografis pada penyakit dengan paru-paru, pneumonia. Jadi, International Classification of Radiographs of Pneumoconiosis itu kami punya sampai sekarang. Dan itu selalu diupdate dari waktu ke waktu. Kami, ILO, juga punya yang disebut dengan ensiklopedia bukunya tebal, sayang ada empat jilid, sayang, dan itu banyak sekali merujuk Uh, banyak sekali yang merujuk dan mengutip serta uh, mendorong uh, beberapa pertumbuhan atau sorry, beberapa peningkatan kualitas khususnya di sektor-sektor yang dulu menjadi prima dona seperti migas dan pertambangan jadi itu soal yang lain ini saya mau ceritakan sedikit soal pedoman perilaku saya agak dalemin ini karena ada orang APKPI di dalamnya di dalamnya adalah bahwa pedoman pelaku itu sifatnya sukarela. Dia uh, sifatnya berpraktis, praktis, berisi prinsip umum-umum dan penunjuk khusus, makanya tadi Kang Andi katakan uh, membawa sejumlah peraturan baru dari SDM dan lain sebagainya untuk memberi masukan. Lalu menyediakan info dasar untuk pencegahan dan tindakan perlindungan. Tidak dirancang untuk menggantikan hukum nasional dan peraturan perundangan lainnya nah tahun 2017 itu sendiri ada uh, apa ya ada ada bagian di mana uh, bicara tentang pekerja muda jadi uh, itu yang yang uh, yang dilakukan kalau nggak salah itu terkait dengan isu soal kebisingan waktu itu saya saya dapat informasi soal kebisingan. Waktu itu ada kelompok pemerintah mengatakan sebaiknya kalimatnya pakai terutama untuk tapi kelompok dari pemerintah maupun kelompok, kelompok dari sikap kerja nggak usah pakai terutama untuk karena yang main noise atau kebisingan itu mengganggu tidak terkait tidak, e, e, tidak hanya menyebabkan kaum muda tapi juga semua orang terganggu dengan kebisingan. Nah, kira-kira itu yang terkait dengan AILO dan pertambangan. pertambang. Nah, karena AILO adalah bagian, adalah bagian di PBB, AILO adalah lembaga spesialis PBB, kami juga penting untuk menjelaskan bahwa pertambangan itu pada asalnya juga menyumbang ataupun sangat terkait langsung dengan Sustainable Development Goals yang dicanangkan tahun 2015. Apa saja, seperti yang Ibu dan Bapak ketahui di sini, bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs nomor 8, itu menyerukan promosi pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan yang layak untuk semua. Jadi, inklusif economic growth and decent work, itu, decent work for all, itu menjadi nomor yang pasti satu dari 17 nomor yang pasti sangat terkait dengan SDGs, Pak eh, Suri pasti sangat terkait dengan sektor pertambangan. Jadi mau nggak sektor pertambangan harus meyakini bahwa keberadaan pertambangan adalah bagian dari sektor yang berjuang mempromosikan atau uh, yang menunjang ketercapaian nomor SDGs nomor 8. Tapi kata beberapa teman. Saya yakin Kang Ade masih ingat tahun 2017 ketika alert founder dari orang eh, dari Ayo ngomong bahwa SDGs nomor 7 tentang akses dan keberlanjutan energi juga sangat terkait SDGs nomor 3 juga yang yang, yang terkait dengan pemastian kehidupan yang sehat dan promosi kerja untuk semua usia juga pasti dikaitkan uh, dengan pertambangan artinya pertambangan juga kontribusi pada pencapaian dua SDGs ini. Ya, ya, nah, pasti juga pertambangan juga dapat berkontribusi pada kelestarian lingkungan, dan untuk kesejahteraan sosial yang lebih besar, alias inklusif, yang merupakan dimensi utama dari Agenda 2030 for Sustainable Development. Nah, ujungnya, apa, apa, apa yang sebenarnya bisa disumbang, yaitu meningkatkan bahwa pertambangan bisa menyumbang ketiga isu itu plus juga soal kelestarian lingkungan untuk kesejahteraan sosial tadi, lewat apa? Peningkatan K3 dalam pertambangan untuk mengurangi tingkat cedera, kematian, dan juga terkait biaya ekonomi pada keluarga dan masyarakat. Karena ini juga akan berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan pertumbuhan, pekerjaan yang layak, dan sektor yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih adil. Saya izin minum dulu udah saya bawa ya, silakan pak yang lain juga pak. boleh mau minum yang lain boleh juga minum nih ya. saya lama kan ngomong paling lama ini <laughs> saya sekarang mau ngomong soal kaum muda di pertambangan ibu ya. dan bapak sekalian terus sang ini bagian yang sangat berat buat saya karena Aino nggak punya data kuat di sini enggak apa artinya eh, yang kami punya itu cuma data proyeksi jadi saya nggak mau tampil data proyeksi saya mau tampilin data-data yang terkait dengan kaum muda dan sayangnya usianya juga sudah lama, sudah 14 tahun. Ini pertanyaan uh, pertama, saya kira Kang Ade sudah pernah melihat gambar ini. Jadi 14 tahun yang lalu CDC Amerika itu sudah melihat bahwa untuk penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja itu sudah itu terjadi pada setiap kelompok umur. Kata CDC dia bilang bahwa dari, eh, 6, dari ser, seribu dari 1000 pekerja buruh yang mengalami eh, yang mengalami kecelakaan ataupun penyakit itu kelompok usia 18 sampai 19 yang dua artinya anak muda betul yang baru keluar dari usia anak itu justru mengalami lebih banyak kejadiannya 63 per seribu pekerja buruh mengalami kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini kelompok 15 17 18 19 sampai 22 24 itu jauh lebih besar daripada kelompok yang di atas 24 tahun. Jadi sumbernya, sorry, jadi clear mengatakan bahwa kaum muda di dunia kerja pada tahun-tahun itu merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pekerjaan, terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, di Amerika lagi, ini sekarang khusus di pertambangan. Ini merujuk pada data statistik perburuhan, lalu juga data tentang apa sih CFO itu sensus untuk ke fatal, ya ke fatal dan occupational injuries. Jadi ke jadi sensus untuk sensus uh, untuk kecelakaan dan dan kecelakaan dan kematian akibat kerja itu serta ya serta karen survei bahwa kematian anak muda usia di bawah 24 tahun di sini, fatality rate, ya, per 100.000 itu 24,9. Jadi, untuk di pertambangan batubara, sementara di pertambangan non-metal dan metal, logam dan non-logam itu 15,8. Jadi, fatality rate-nya adalah segitu. Sementara di industri swasta itu jauh lebih kecil itu jauh lebih kecil 4,3. Jadi dari sisi itu adalah bahwa kaum muda di pertambangan ini pada dasarnya juga menjadi katakan kelompok yang berisiko. Kenapa berisiko? Saya mau informasi lagi yang lain. Di Amerika pada tahun 2003 dan antara 2003-2007 itu menunjukkan bahwa jumlah kematian per tahun dari para penambang batubara itu berkisar antara 23 dan 47 kematian. Itu artinya apa? Secara e, tinggi sekali. Lalu pada dasarnya sih bagus, karena dibandingkan tahun 1907 angkanya, eh pada waktu itu angka kematiannya ada 3.242 kematian. Tahun 1907. Lalu setahun 100 tahun kemudian tinggal 47. puluh itu ya. Jadi dari saat dari sisi ini, eh, apa namanya, ada penurunan di Amerika, tapi tetap tetap tinggi itu. Nah meskipun kata orang Amerika nih waktu itu, meskipun ini memberikan bukti bahwa pekerjaan yang lebih muda lebih mungkin terluka dalam pekerjaan itu, itu juga Mengelompokkan semua pekerja yang lebih tua di atas usia 25 tahun dalam satu kelompok. pengelompokan ini mungkin kehilangan beberapa tren cedera untuk pekerja yang lebih, yang berusia lebih tua karena ada perbedaan besar dalam kemampuan pekerja berusia 25 tahun ke bawah, di bawah 25 tahun, dan di atas 35 tahun, serta di atas, sorry, antara 35 dan 55, dan di atas 55 tahun selanjutnya uh, penelitian apakah ada lagi absensi nggak ada kan? Oke. Okay. Nah ibu bapak sekalian ini masih terkait dengan gambar ini. enggak sayangnya saya nggak dapat data apakah uh, ada kaitan antara pengalaman dan kepengalaman pen penambangan total dan tingkat keparahan atau seperti rate di situ karena banyak orang bilang bahwa sedikit pengalaman bisa jadi kalau kena kecelakaan dia lebih parah lalu juga penelitian ini atau sampai saya nggak lihat sampai sekarang itu juga ada sampai sekarang ada penelitian di pertambangan yang mengaitkan antara hubungan, yang melihat hubungan antara usia dan tingkat keparahan cedera kan kalau dari dulu kan kita tahu ya banyak, banyak mungkin kita bilang banyak seiring bertambahnya usia para penambang itu kehilangan lebih banyak hari kerja setelah kecelakaan. Ibu dan teman-teman APKPI mungkin masih ingat ke, uh, kecelakaan uh, tambang di Sili yang 80 puluh hari ada di, apa, terprosok di dalamnya itu, iya, itu terjebak kan terjebak banget ya dan itu kan sering kali uh, di, kita lihat dari film-film itu bahwa sering diasumsikan bahwa penambang yang lebih tua, yang ada itu nggak mau lagi kerja. Lalu bisa jadi kemungkinan akan kehilangan lebih banyak hari kerja daripada penambang yang muda, yang lebih muda itu setelah cedera. Tapi terus terang, belum sampai sekarang ini, saya belum melihat, atau ILO, termasuk teman-teman yang saya tanya di, teman-teman Jenewa -teman yang saya tanya, apakah ada bukti yang kuat seberapa seberapa penting hubungan ini? Karena kan ada yang bilang bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik dan positif antara usia dan hal yang hilang dari pekerjaan setelah cedera. Tapi juga ada hubungan dan juga ada juga hubungan antara usia dan cedera karena pengerahan tenaga yang berlebihan atau apa bahasa Inggrisnya overexertion sehingga sering bertambahnya usia dan lain sebagainya. Ini sampai sekarang ini saya belum, saya dan beberapa teman di sektor di Jenewa belum mendapatkan informasi. Nah, teman-teman sekalian, saya mau memberi gambaran. Pak Hake, soal mohon maaf, bis. mohon maaf uh, hanya untuk mengingat aja waktu presentasinya ya? kurang sekitar 25 menit ya, Pak ya. Baik, baik. Uh, Jadi mungkin baik. bisa disesuaikan. Baik. Oke, silahkan Pak. Yang dari Indonesia nih. Ya. Ini ada da dari 125 juta lebih uh, pekerja berdasarkan susenas bulan Maret tahun sembilan itu tiga belas persen adalah pekerja muda artinya 15 belas sampai dua tahun itu ya tapi saya nggak tahu saya lupa saya, saya lupa ngambil itu berapa yang berada di pertambangan tapi yang pasti di pertambangan itu cuma dari seratus juta Orang yang angkatan kerja di pertambangan, menurut Susenas itu eh sorry, dari 125 orang bekerja angkatan kerja di Indonesia itu cuma 1,06 persen yang berada di sektor pertambangan. Nah, bagaimana dengan kecelakaan di, di pertambangan Indonesia? Ini kemarin uh, di webinarnya DK3N Dewan Dewan Ketiga Nasional ada teman dari perusahaan Tambang, mengatakan bahwa tingkat keparahan kecelakaan di tempatnya itu lebih tinggi daripada tingkat keparahan di tingkat nasional. Di tahun 2019, angkanya hampir dua kali lipat. Dan, saya yakin Mbak Roro di sini juga masih dengar kemarin, manajernya sebagai pembicara itu mengatakan, mengakui bahwa jumlah pekerja di bawah 25 tahun, yang mengalami kecelakaan kerja daripada kelompok usia di atas 25 tahun. Nah, yang kerja di bawah yang mengalami kecelakaan itu biasanya bekerja dari bekerja orang kontraktor lah. Lalu berada pada jenis pekerjaan angkat angkut, transportasi ada dan penggarbian. Ya. Tapi juga ada dari mereka yang tersengat listrik. Nah, intinya apa? Dari semua itu, teman teman kami di Ailo masih percaya bahwa Pekerja muda atau kaum muda dimanapun berada, itu adalah pekerja yang rentan, adalah kaum yang rentan. Kenapa? Karena sampai saat ini mereka seringkali belum ikut dalam suatu organisasi, sehingga mereka nggak punya perwakilan. Pemberdayaan itu juga masih lemah. Mereka juga belum mendapatkan, katakanlah praktek-praktek pemberdayaan juga seringkali atau banyak dari mereka nggak tahu tentang keselamatan dan hak mereka mereka seringkali juga tidak dibekali pelatihan dan pengalaman kerja mereka senang dapat tugas-tugas yang berbahaya karena secara psikologis mereka anggap itu sebagai tantangan mereka senang memasuki pekerjaan rawan Kenapa? karena pekerjaan-pekerjaan dia atas 25 tahun sudah tahu bahwa itu pekerjaan rawan ini menurut kebanyakan eh, kami punya survei dan juga studi, lalu supervisi dan petunjuk yang ada di dalam di dalam apa namanya di dalam eh, pekerjaan itu seringkali tak memadai macam-macam yang ada tapi kebanyakan sebab-sebab lain itu terkait dengan psikologis juga sangat terkait bagaimana penguatan pekerja muda, ini usulan di tingkat nasional, ini sebenarnya ini yang sering saya obrolkan pada dua uh, 2-3 tahun lalu. Yang pasti kita harus punya data yang akurat. Data yang tahun ini itu uh, 13,11 persen tadi, itu turun tuh. Dan kalau tahun 2018 ada 14,02, sekarang hanya 13 persen. Jumlah uh, pekerja muda, yang yang workers atau youth yang ada dalam isu benar -benar kerjaan baik sebagai pengusaha, maupun sebagai pekerja. Pokoknya ada dalam angkatan kerja. Harus ada eh, pengetahuan, dan pelatihan, yang termasuk oleh pekerja muda sendiri. Kapasitas, alat, dan strategi, monitoring tempat kerja juga pen, eh, itu juga penting untuk dilakukan. Jadi, monitoring harus jalan, sanksi juga harus ada staff compliance juga penting di tempat kerja dan pelatihan-pelatihan. Dalam konteks teknis atau keuangan dan SDM, kalau bisa juga ada kebijakan dan program untuk melindungi mereka, mau muda itu. Dan dalam konteks hukum dan peraturan, kalau bisa, harus ada persyaratan untuk training, supervisi, membatasan kerja, jam kerja, sektor pekerjaan yang terlarang, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya juga sering diobrolkan dengan banyak pihak, nggak cuma ada di sektor pertambangan, tapi juga di sektor-sektor lain, khususnya sektor konstruksi dan sektor pertanian, apalagi perikanan, perikanan masih kosong sekali, tapi kalau yang lain-lain, kita masih kuat, memang sudah ada upaya, tapi perikanan agak berat. Lalu kalau penting untuk memberikan untuk kerja muda, apa isinya? Berikan instruksi yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti, lalu minta mereka mengulangi instruksi, minta mereka jawab pertanyaan apapun terkait dengan keselamatan Kalau bisa juga ada memperlihatkan kepada peserta pelatihan bagaimana melakukan tugas dengan benar dan aman. Minta mereka melihat memperhatikan betul, memperhatikan betul apa yang dilatihkan, memperbaiki kesalahan, meminta dan menjawab pertanyaan itu penting. Lalu juga mereka wajib memeriksa kembali secara berkala. Apa, pelatihan juga wajib memeriksa kembali secara berkala untuk memastikan mereka atau kaum muda masih melakukan tugas dengan benar dan aman. Supervisor harus selalu menyelia dengan sesama selama beberapa hari setelah pelatihan. Dan secara khusus waspada terhadap perilaku mengambil risiko, pembatasan langkah, dan lain-lain saat melatih jangan lupa APD ah ini sih sebenarnya teman-teman APKPI lebih jago daripada saya karena teman-teman mendalami betul. Terakhir untuk supervisor juga penting untuk melatih itu karena supervisor atau penyelia menginginkan peran penting dalam melindungi mereka. Jadi kalau bisa setiap perusahaan ada pelatihan untuk supervisor bagi pekerja-pekerja baru dan pekerja, -pekerja dan mengenali bagaimana mereka mungkin berada, mungkin berbeda dari pekerja-pekerja yang sudah dewasa atau terlatih. Supervisor, supervisor ya harus dilatih untuk memberikan orientasi keselamatan yang tepat, meluangkan lebih banyak waktu menjelaskan pekerjaan, dan pernah mengasumsikan keterampilan atau Jadi pokoknya anggap anggap pekerja muda itu memang kosong karena penting untuk menjadi bagian dari penyelamatan. Ada umpan balik dan lain sebagainya. Akhir, penyelia juga penting untuk menekankan risiko spesifik dan pentingnya pendidikan pencegahan keselamatan. Kita harus mengawasi betul pekerja muda selama beberapa bulan pertama, senang atau siap dengan menjawab pertanyaan mereka, dan juga siap menugaskan mereka untuk men yang berpengalaman saya pikir itu mas banget dan teman-teman APKPI mudah-mudahan ini yang diharapkan bisa disampaikan oleh saya dan insya Allah dari sisi itu saya bisa memberi, katakanlah insight buat teman-teman APKPI untuk perlindungan bagi pekerja muda di Indonesia, waduh khusus di sektor terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh waduh ini materinya luar biasa dalam Pak Hakim ya tentunya uh, sangat menarik hmm. untuk uh, sebagian besar dari kita semua, ternyata Ailo uh, juga peduli terhadap uh, uh, kaum muda di pertambangan ya Pak ya, dan kalau kita ya, melihat Pak. tadi uraiannya, ya, Ailo AILO, Organisasi Perburuan Internasional yang ternyata anggotanya juga ada dari kalangan pemerintah, buruh, dan juga para pengusaha di dalamnya ya merupakan Organisasi Perburuan Internasional dan kita juga terlibat di dalamnya ya Pak ya? Iya betul, kita anggota Baik. Pak <laughs> Baik Pak, ini ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan kita akan coba mulai masuk ke sana Uh, silahkan Bapak-Bapak yang juga tentunya ingin mendalami presentasi yang disampaikan Pak Abdul Hakim tadi tentunya Bisa mengajukan pertanyaannya ya Pak ya uh, Kepada kami bisa juga melalui kolom chatting kami akan prioritaskan terlebih dahulu Terhadap para penanya yang sudah saat ini sudah menuliskan di chatting Ya, Jadi akan kami bacakan satu persatu Pak Hakim ya untuk pertanyaan pertama kami mohon kami undang kepada Ibu Ratih nih sepertinya ada di sini Ibu Rara Ratestia dari Surakarta ya Bu ya bisa muncul videonya silahkan kalau seandainya nanti ada sesuatu. Yang... Ratih bukannya pengawas ini? Oh ya kenal ya Pak ya dari Solo. Oh, iya pengawas saya saya saya kenal karena aktif di ini dia di, di 3 Terima kasih. Oh, okay. Aktif di webinar. Silakan, di webinar Pak. ya. <laughs> Luar biasa nih. Barate, silakan. Oke, okay, sudah on. Kami akan tanya, sampaikan pertanyaan dari Barate untuk pembuka sesi tanya-jawab ini Pak. Jadi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Pak Abdul Hamid, mohon konfirmasinya. Bagaimana hubungan kemitraan antara ILO dengan Better Work? Kalau tidak salah, Better Work berfokus pada industri padat karya di negara berkembang. Dan apa sumbangsih Better Work dan bagaimana aplikasinya di sektor pertambangan? Silakan Pak Hakim untuk di. Man, ini Mbak Roro, mestinya bisa jawab sendiri, sendiri dia tuh. Kalau oh, oh, gini, saya benar-benar konfirmasi ini. Geng, geng, geng, geng. Gini, oh. uh, kalau di Better yeah. kalau di Ilo itu memang ada yang project yang disebut dengan Better Work. Better Work. Jadi Better Work ini memang yang saya yang saya pahami didirikan oleh salah satu pendirinya adalah ILO bersama IFC International Finance Corporation. Apa Kenapa? yang mau di apa yang mau dituju oleh Better Work adalah bagaimana seluruh unsur bisnis khususnya di sektor-sektor tertentu dalam hal ini di sektor garment, itu, di Indonesia di garment, itu bisa lebih, katakanlah, bisa lebih meningkatkan performance, bisa lebih meningkatkan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerjanya, dan yang ujungnya adalah keselamatan dan kesehatan bisnis. Seperti itu. Jadi, karena ILO adalah para adalah satu dari sejumlah pendirinya, maka ILO kemudian mendorong agar uh, Better Work itu, uh, sorry, ILO juga mendorong agar Better Work mampu menyumbang uh, dan mendorong anggota-anggota dalam jaringannya untuk bisa meningkatkan kualitas k di dalam produksinya. Sat, satu itu. Jadi, hmm, lalu ya. apa kait, jadi uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, jelas ya Mbak Roro ya, Ailo ya. adalah pes pendiri BW Better Work. Pendiri Better Work khususnya di Indonesia ini. Dia bersama dengan AFC dan dan saya lupa ada yang lain tapi itu satu kaitannya Ailo mendalami soal tidak mendalami soal Di dalamnya, nah, untuk melaksanakan kegiatannya itu, Ailo bersama beberapa partner termasuk pemerintah itu mendirikan yang, termasuk beberapa kelompok itu mendirikan yang namanya yayasan keselamatan sorry, YKK ya keselamatan kerja seperti itu. Jadi dari sisi itu mereka ada teman-teman YKK yang juga memfasil yang juga mendampingi sejumlah uh, perusahaan garment yang ada di Indonesia yang menjadi anggota dari Better Work. Satu, itu itu yang itu yang, itu yang pertama. Lalu apa, apakah Better Work bisa ngasih dampingan untuk ke untuk sektor pertambangan. Nah, itu harus diobrolin tuh, Mbak, oleh nah. uh, para pendiri dan juga uh, para pendiri Better Work dan juga teman-teman Better Work di sini. Itu, Mbak Roro. Oh, iya. Ya. Silakan, Mbak Roro, kalau ada yang perlu didiskusikan lagi. Oh iya. iya. Uh, bisa dengar suara saya nggak ya? Bisa. Oke, didegal. Bisa. Siap. Oh, oh Ibu Roro nih ya. ya. Oke, okay, silahkan. Pak Abdul, Pak Abdul Hamid, uh, terima kasih karena barangkali itu... Saya Hakim, Mbak Roro. Pak Abdul Hakim. Pak, Pak Abdul nah, Hakim. Ini gak suaranya nih. Uh. Uh, karena ini di sektor pertambangan, barangkali uh, ke depannya Monggolah uh, menyentuh ke sana. Tidak, tidak hanya yang ada Mungkin barangkali itu saja. Terima kasih penjelasannya. Pak Rahmat, menambahkan Pak Rahmat. Ya, silahkan Pak Ade. Ya, mungkin kalau di pertambangan, ini kan eh, bagaimana eh, apa tuh, interpretasi better works di tambang, eh, kita kan sudah memiliki payung hukum eh, kaidah pertambangan yang baik. Jadi eh, Permen 26 tahun 2018, pemenuhan Kepmen eh, 1827 tahun 2018 serta pemenuhan cap Dirjen 185 eh, 2019 dan lain-lainnya yang merupakan eh, apa eh, kaidah pertambangan yang baik atau good mining practice. Nah, tentunya kalau kita comply dengan hal itu itu merupakan minimum standard agar kita eh, apa eh, yang memiliki tadi ya memiliki eh, kerja yang baik ya better box itu. Jadi panduannya ke sana minimal. Itu minimum requirement gitu kan. Bagi ya. kita yang enggak comply terhadap regulasi tersebut, berarti kita masih belum menuju ke apa? penerapan kaidah pertambangan yang baik. Ini tadi tambahannya Pak Karna. Oke, baik Pak Ade. Iya. Oke, Bu Dara. Eh, ini kebetulan Bu Dara ini kita pernah ketemu di Solo ya Bu ya. Iya waktu ngisi itu ak 3 Oh Pak, saya boleh nambah sedikit Pak. Iya ya, silahkan Ibu. Karena e, sebenarnya dari sisi pemerintah ya khususnya, menurutnya dengan begitu kita sangat terbantu dengan pelaksanaan normatif yang diaturankan kan kita sudah ada. Tapi ya. dengan adanya Betterbeg yang mengaudit perusahaan, jadi kita sangat terbantu untuk pemenuhannya gitu. Makanya tadi barangkali ada kelemahan-kelemahan di pertambangan, mungkin e, kedepannya seperti apa. Tapi tadi sudah dijelaskan gitu barangkali itu itu apresiasi saya untuk Better Work dan Ailo ya karena itu bentukan Ailo gitu terima kasih gitu aja itu Pak. sampaikan Mbak Roro sama tim Better Work Jadi, terima kasih ya karena bentukan Ailo ya ya terima kasih ya yeah. <laughs> oke okay, ternyata ada linknya juga ya <laughs> baik Baroro terima kasih Ibu uh, selanjutnya Pak Hamid uh, Pak Hakim Pertanyaan berikutnya nih datangnya dari Pak Boni Prayogo. Pak Boni, nanti tolong memperkenalkan diri. Tadi Bu Roro mohon maaf, saya, saya belum minta memperkenalkan diri tadi ya. Uh, Oke, okay. uh, Pak Boni Prayogo mungkin ada masih aktif di sini. Silahkan dibuka uh, sound dan videonya. Kalau seandainya nanti mungkin ada yang perlu dikonfirmasikan. Pertanyaannya singkat saja ini Pak Hakim. Uh, seberapa besar peluang lulusan teknik industri berkecimpung di sektor pertambangan dan di bagian apa saja? Waduh, ini pertanyaannya kira-kira iya bisa nih. dijawab Pak Hakim enggak nih? Aku aku tahu dari sisi statistik. Tapi uh. saya nggak yakin uh, pertanyaan saya, apa cuma statistik. Karena teman-teman APKPI sebenarnya yang saya yakin lebih banyak tahu. Uh. Dari statistik saya tahu, tapi dari sisi uh, langsung ke lapangan, apakah itu tambang uh, batubara, tambang emas, dan lain sebagainya saya nggak apa saya nggak bisa karena kemarin misalnya gitu ya saya ke ke antam ke lapangan antam tuh saya nggak tanya lulusannya teknik apa kayak gitu serius jadi mereka sarjana sebagian besar sebagian besar sarjana tapi saya lihat juga ada buka yang bukan orang teknik industri tapi ada orang mipa di situ tapi terus terang atau yang paling banyak geologi tapi saya saya nggak tahu terus terang ini seperti apa. Lagi pula uh, rujukan saya baru beberapa lapangan ya Mas Boni jadi uh, terlalu anekdot anekdotal uh, sifatnya terima kasih ya, ya, oke okay. ya spesifik kejurusan teknik ya, teknik apa tadi? Ya. teknik industri ya, tambahan ya. <laughs> jadi agak sulit untuk di ini uh, baik Pak Akem terima kasih, Pak Boni ada yang perlu dikonfirmasikan enggak nih? Ini masih videonya masih belum aktif, sound juga nggak aktif. Tapi kalau nggak muncul, baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Uh, dari Pak Gregorio Ya izin bertanya, Pak Hakim, terkait situasi dan kondisi pertambangan yang saat ini terdampak terkena dampak langsung dengan COVID-19 dan industri 4.0 serta 5 sejauh mana adanya perubahan regulasi, kebijakan, dan himbauan dari ILO dan apakah pernah ada penelitian prosentase ratifikasi tiap region di negara terhadap regulasi yang dirilis oleh ILO? Silakan. Pak. Mas Greg ini pertanyaannya menarik Pak nih. Pak Greg, mohon maaf saya undang dulu nih Pak Greg, sambil tentunya kalau seandainya ada memperkenalkan diri dari mana gitu. Pak Greg, uh -huh. muncul di permukaan, silahkan. Sudah, sudah nah. sih liat, Mas. Baik, Pak. Oh, hadir ya. Dari mana Pak Greg? Silahkan memperkenalkan diri. Dari mana Pak Greg? Eh, uh, kedengaran suara saya, Pak? Ya, kedengaran, bagus. Dari mana oh, ini? Pak. Ya, eh uh, saya salah satu freelance berkutat di beberapa industri. Saat ini lagi dalam proses untuk persiapan konstruksi di pembangunan pipa di Rusia, ya, Pak. Oh, ya, ya. ya. Oke, silakan. Ada juga Pak. saya ke tambang juga, Pak. Makanya muter-muter. <laughs> Luar biasa. Silakan Pak Hakim, dilanjutkan untuk memberikan feedback apa yang ditanyakan Pak Greg. Ya, Mas Greg, saya panggilnya Greg atau Win, cerita -cerita. Tapi, Greg aja, Pak. Greg ya. Greg saja. Ya, ini uh, terus kalau saya uh, merujuk pada sejumlah publikasi dari teman-teman yang ada di sektor itu memang ada beberapa tulisan terkait dengan pertambangan dan COVID satu yang di, di beberapa negara di mana zonanya zona bukan zona merah seperti Indonesia itu mereka tetap berjalan jadi eh, jadi mengkonfirmasi bahwa industri ini bukan industri yang lagi mati sekarang sama jadi seperti migas dan migas ini industri juga masih tetap berjalan walaupun secara umum pertambangan itu masuk di dalam graying industri jadi industri yang sudah mulai menua udah mulai jadi up, menguban gitu ya Iya betul. jadi dari sisi uh, tetapi dari uh, dalam konteks covid dia masih hidup beberapa saya lihat dari beberapa literatur atau beberapa publikasi ILO, bahwa ILO masih melihat i, sektor pertambangan masih tetap berjalan. Cuma di negara-negara yang zonanya merah, seperti Amerika dan Indonesia, gitu yang kata lain. Saya sih teruslah mau menganggap Indonesia masih zona merah, gitu ya, walaupun ada di ranking 25, gitu. Uh, uh, ya, Pak. Itu, itu tetap bahwa yang di... Apa? Uh, ada sebagian yang masih menggunakan, ada yang sebagian yang masih berjalan, tapi juga ada sebagian yang uh, masih mendorong para pekerjanya untuk bekerja di rumah. Nah, yang saya pahami juga sek, uh, Satgas Covid-19 uh, awal Juni kemarin sudah memasukkan bahwa pertambangan itu menjadi klom, menjadi sektor yang bisa terus bekerja dalam konteks kelangsungan, apa, ke normal baru ini. Jadi, untuk kelangsungan usaha, mereka masih bisa bekerja. Nah, okay. nah dari sisi itu, ya tetapi itu Satgas, saya terus terang, saya cuma mau ngaitin saja satu sama lain. Tapi dari sisi itu, Ailo sendiri cuma memunculkan, mengatakan bahwa sejauh uh, dia tidak berhubungan dengan kelompok-kelompok, uh, ataupun banyak orang, maka, maka katanya sektor itu bisa dikatakan aman, nah gitu. Misalnya kayak di kayak yang terbuka gitu, yang terbuka pekerjaan sektor yang ter, uh, yang berada dalam lokasi terbuka ada sedikit orangnya masih aman seperti itu. Cuma sekali lagi kalau pertanyaan yang Mas Greg adalah kami cuma merujuk pada beberapa publikasi yang dikeluarkan oleh teman-teman yang bekerja di uh, beberapa negara, Mas Greg. I, uh, ILO sendiri belum ngeluarin Studi langsung terkait dengan COVID uh, di sektor pertambangan, itu ya. Jadi cuma cuma potongan-potongan berita yang notabene mengatakan ini masih jalan, masih oke, okay. ini masih jalan, masih oke. Okay. Jadi semuanya terkait pada kebijakan negara, pemerintah negara anggota. Hmm. Itu. Okay, Pak. Lalu uh, hmm. lalu juga dengan industri 4.0, pertambangan di beberapa negara anggota memang uh, sudah banyak yang mengaitkannya. Dan juga, tetapi sekali lagi, industri, industri 4.0 atau dengan menggunakan teknologi digital ini, juga jangan dianggap remeh karena kami di, di sektor dan di juga di K3, di ILO, nggak cuma di Jakarta, tapi di Global, mengatakan bahwa teknologi digital memang menghilangkan bahaya-bahaya tertentu. Tetapi jangan lupa teknologi bah setiap ada perpindahan, juga me, apa juga membuka bahaya bahaya kerja baru betul jadi misalnya kita kayak mas Greg dan aku kerjanya di depan di laptop gitu ya depan laptop kan ah. pasti lebih aman daripada tem, daripada mas Rahmat yang ada di yang ada di pertambangan batubara, bara yang yeah. ada di lubang-lubang lo, atau teman-teman yang ada di kontra, apa yang, yang menjadi kontraktor antam gitu kan tetapi bahayanya mas Rahmat dan teman-teman di uh, slide itu berbeda dengan bahayanya Mas Greg dan saya yang ada depan laptop. Betul. Nah, jadi, walaupun kami, walaupun kita berdua berbeda, uh, digital ber -ber -ber berbeda tempatnya, tapi tetap ada bahaya. Jadi, sekali lagi, biar gimana pun, dengan menggunakan industri apapun, menggunakan, itu mengurangi bahaya di satu tempat, tapi ingat, penting untuk mengidentifikasi ada bahaya-bahaya baru dengan industri baru ada di tempat baru. Hmm lanjut yang pertanyaannya Mas Greg, saya lanjutin aja. Sampai saat ini re regulasi kebijakan dan himbauan di AILo itu terkait dengan COVID dan industri sudah sudah banyak muncul. Nah, kalau di AILo kan kami pernah punya pengalaman dalam menghadapi avian influenza dan juga uh, dan juga flu ontak itu loh, MERS. Mm -hmm. MERS. Yes. Jadi <laughs> ha -ha. jadi SARS MERS. Nah, pada dasarnya SARS maupun MERS itu mengajak kami sudah meresponnya dengan mengembangkan yang disebut dengan panduan-panduan. Nah, panduan itu yang kemudian kami update lagi dan sudah keluar dan kemudian itu kemudian dijadikan rujukan oleh Kemnaker Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengembangkan yang mereka sebut dengan keputusan Dirjen terkait dengan COVID. Itu hmm. kalau nggak salah di uh, pertama dari mulai Januari sampai kemudian di bulan Maret. Jadi mereka ngeluarin duluan tuh ber, merujuk pada panduan-panduan yang dikeluarkan oleh ILO tahun 2009 dan uh, berdasarkan SARS dan juga berdasarkan MERS. Mers. Nah, terkait dengan regu dengan ratifikasi, kami su sudah pernah ada penelitian tuh Mas Greg, tapi penelitiannya Mere. adalah uh, penelitian bahwa Uh, tadi kan aku aku ke Filipina, Filipin banyak banyak ratifikasi tuh nah memang ada beberapa negara yang banyak ratifikasi Konvensi ILO tapi juga ada beberapa negara yang katakanlah modest kayak gitu ya di tengah-tengah ada beberapa negara yang yang yang biasa-biasa aja nah nah dari sisi itu uh, Indonesia termasuk negara yang modest artinya yang yang kalau di di negara kita sudah ada aturannya pemerintah tidak akan ratifikasi Kayak nah, hmm. gitu loh. Nah yeah. dan itu dan itu ya dihargai juga. kehadiran air kan bukan untuk memaksa mereka, mereka negara anggota untuk ratifikasi, tapi kehadiran air adalah untuk mendampingi agar tadi yang Pak tadi label standar dilaksanakan, employment terjaga, social protection tersedia dan social dialog terlaksana kayak gitu kan. Itu yang mm -hmm. kami mau mau jawab dari Mas Greg. Terima ya, kasih. Terima kasih. Oke, makasih Pak Greg. Udah cukup jelas sip terima kasih banyak pak hakim Thank you. Ya, terima kasih bang kembali oke okay. makasih baik pak hakim ini masih ada banyak pertanyaan ya tentunya ini sangat menarik sekali diskusinya pak hakim ya mudah-mudahan dari sini uh, apa ya siar Ayo semakin uh, cetar membahana ya pak ya di, di Indonesia khususnya mungkin banyak yang juga saya tuh di... kenapa saya senang diundang ini karena ini bagian dari saya untuk mensiarkan bahwa ILO itu bukan organisasi buruh. Jadi kita juga bisa menjadi bukan organisasi buruh. Jadi pengusaha bisa ngobrol, pemerintah bisa ngobrol, apalagi serikat buruhnya sendiri. Itu. Praktiknya iya. juga boleh. Uh, betul, betul. Jadi bisa masuk ke semua kalangan ya Pak ya. Yang ya, ternyata betul, peran ILO itu luar biasa gitu ya Pak. Baik. Pak Kem, pertanyaan berikutnya ini datangnya dari Pak Agus Iswanto. Ini rupanya dari SIS sepertinya nih Pak. SIS. Tanjung, Tabalong, Pas, Pak Agus bisa hadir di sini, silakan untuk dibuka uh, ininya, uh, dibuka soundnya dan videonya Pak Agus Siswanto, Pak Agus Siswanto di -copy. baik uh, sambil saya bacakan pertanyaan dari Pak Agus Siswanto, izin bertanya uh, bagaimana peran AILO saat ini dengan WHO? terkait dengan kondisi virus corona yang saat ini sedang mewabah wah ini jadi mungkin bisa membuka cakrawala buat kita semua nih Pak kira-kira ILO -kira dengan WHO itu ada ada ah. ada koneksinya enggak nih Pak yeah, sama ini yang muncul di TV ya. kalau nggak salah WHO oh, ya Pak ya Oh iya Baik, memang man, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bagus aduh Alhamdulillah hadir ya ini Agus Siswanto tapi bukan di sis tapi di Pama group ya. Ini Oh di Pama? Loh bukannya di sis Pak Agus. Ya telah ini Pak Rahmat ini. oke ya udah ya udah enggak apa-apa nanti kita tuntung. Pak Agem silakan Pak Agem ya. Iya siap makasih Pak sama Pak Hakim ya tadi ya. Oke, game Agus. Agus kalau seperti tadi Pak pertanyaannya, bagaimana sih selama ini sebenarnya peran peran Elo dalam ikut mendefine membantu kondisi covid pak karena kita kan tahu kan efeknya kan luar biasa betul, betul. dengan uh, kondisi uh, covid di mana di sektor pertambangan pun uh, terjungkal pak ya ter terjungkal jadi uh, apa sih yang sudah peran diberikan di, di, di, di disampaikan itu pak Oke. kasih pak baik ya baik mas agus dan teman-teman di apkpi kalau ILO kan tadi ya seperti saya katakan di depan ada yang kaitannya dengan social protection gitu ya Yeah. Dalam konteks pandemi, eh, tetap bahwa ILO hanya punya perang di social protection, khususnya di isu K3. Bagaimana ada kelangsungan usaha itu terjadi? Kebetulan kami eh, dengan pengalaman di SARS, lalu MERS, itu sudah punya panduan dan lain sebagainya. Maka itu yang kami rujuk. Karena itu waktu tahun 2009 maupun tahun 2014, SARS maupun MERS itu adalah pandemi dianggap dianggap pandemi oleh WHO. Jadi ketika maka berbasis itu pasti ada kaitannya. Wah, kalau kayak gini maka isu employment dan isu social protection akan ter akan terganggu. Nah, dan di situlah kemudian isu K3 masuk. Karena dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja pada pada sektor yang yang terdampak pada pandemi harus dilihat juga. Nah, berdasarkan pengalaman SARS dan MERS, eh, maka ILO sudah ngembangin beberapa eh, modul dan juga panduan yang dikirim. Dan alhamdulillah Indonesia melalui Capnaker sudah, melatifika, sudah melatifika, mengadaptasi dan melihatnya seperti itu. Ini sih? siap ya, Pak, ya karena kurang lebih aja antara MERS, SARS, dan ini ya, yang COVID sekarang ya Pak Hakim ya. Sebenarnya tidak uh, sebenarnya mungkin berbeda uh, ya Pak kalau enggak salah kan SARS, COVID kan namanya SARS-COVID iya, kan ya. Heeh, kasih mohon Kayak gitu. Tapi, Tapi kalau kamu... impact-nya luar biasa kalau yang ini ya Pak ya. Jauh oh, lebih sebe... besar kan, ya dibandingkan Mas selamat, Mas Rahman aku sebenarnya nggak ahli di bidang kesehatan itu ya. Tapi ya. kalau dalam konteks K3 sih memang melihat bahwa ini akan membahayakan pekerja dan kelangsungan hmm. bisnis. Hmm. langsung okay. usaha. Jadi ILO tetap harus ikut terlibat cuma setelah berkonsultasi dengan WHO. Kayak nah, gitu gitu loh mas. Okay. Uh -huh, pasti. Oh ya. ini kaitannya sama ini maka kita kaitkan. Tapi uh, sudut pandangnya adalah kalau Ilo, eh, kalau WHO adalah kaitan uh, masyarakat besar. Kalau ya. kami kan specialized agency di isu kena kerjaan maka fokusnya pada hmm. spesial, pada isu kena kerjaan saja. Itu bagus. Karena sebenarnya gini, Pak Akin, Pak Rahmat ya, dikit, ya, mangga, mangga silakan. Ini sebenarnya terkait dengan itu, kan otomatis yang eh, siklus yang ada di lapangan teman-teman itu kan berubah, Pak Akin. Yang tadinya ya. mungkin satu setengah bulan atau dua bulan cuti, enggak cuti kan? Harus sama itu kan? Nah, lama akhirnya kita buatlah kabin fever dan lain sebagainya supaya meminimalkan kejenuhan dan lain sebagainya. Otomatis kan ada yang sampai apa pak empat bulan lima bulan nah itu uh, implikasinya luar biasa apakah itu tanat uh, apa takutnya nanti kita bertentangan pak dengan dengan tenaga kerjaan itu tadi karena uh, yang biasanya harusnya udah pulang cuti ini belum ditahan sehingga harus tetap berproduksi ah gitu gitu loh pak oke maksudnya kesalahan. oh iya yes yes betul pak Agus nah itu sebenarnya sudah sudah diatur bukan dalam kemarinjen maupun dalam smenaker kan jadi dalam smenaker jadi ILO memang tidak akan masuki sampai wilayah detail seperti itu mas Agus. Hmm, ILO sama okay. seperti dengan yang lain dengan uh, UN Special Agencies yang lain kita kasih standar standarnya. Nah, gitu. oh. nah bagaimana dengan, dengan anggota? Semua dikaitkan eh semua atau negara anggota punya otonomi sendiri itu hmm. sepanjang tidak bertentangan dengan standar yang dilakukan yang ditetapkan oleh ILO dan juga yang terutama mereka yang terutama standar yang mereka ratifikasi kayak gitu. Oke, okay. baik pak Hakim, clear. Oke, okay, ah. sami-sami. Terima kasih, bagus tuh oh, ya, oh, ya kalau Pak Agus. Agus ini. <laughs> kalau Pak Agus ini ya memang dari PAMA Mohon maaf saya keliru. <laughs> Kumpul di tripod <privat>, tuh. Ini apa? Antar-lantar. <laughs> ya sukses, bagus. No, no, no, no. okay, ya yay. sukses ya. Bagi ya, kita lanjut ya. ke pertanyaan berikutnya, Pak Hakim ya. Yeah. Masih masih bersedia kan pak hakim? Oh, iya sampai jam 4 aman. Oke okay, baik. Masih banyak nih. Pernyata iya masih banyak, banyak nih pertanyaannya pak. Ya uh. mau nanti di <gih> dijawab secara singkat dan padat. Yeah, yeah, kami undang yeah. kepada Pak Atmia Handoko. Pak Atmia Handoko masih ada di sini silahkan. Sambil kami buka uh, jawab pertanyaan uh, kami sampaikan uh, pertanyaannya silahkan Pak Atmia kami undang. Oke okay, masih ada di sini. Pertanyaannya Pak Hakim, mohon izin bertanya kepada Pak Abdul Hakim ya Pak ya, Pak Admia bukan Pak Abdul Hamid. E, belum bikin, ano, apa namanya? Tumpeng e, nasi kuning, jadi nggak boleh berubah nama. <laughs> apa saja efek dominan yang bisa merubah perilaku pekerja muda, agar lebih aware terhadap K3, di samping effort yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Mangga Pak Hakim. Ah, kalau ini ada studinya mohon maaf studi Pak, sebentar saya mau tanya dulu, Pak Admiya dari mana nih? belum perkenalan nih silahkan, Tuh, muncul baik. di permukaan Assalamualaikum ya, Assalamualaikum mana, warahmatullahi wabarakatuh, Malik. semangat pagi semuanya dari mana? iya Pak Rahmat kayaknya pura-pura lupa nih, saya Handoko Pak dari Tirta Marta Abadi. Oh, Alhamdulillah Pak Handoko. Kalsal, oke, ya? oke, ya, ya, ya. Tapi banyak <tuk> artnya nih yang bikin saya lupa <tuk> Pak. Ini banyak dari Tabalong ya? <tuk> iya, iya. Oh, <tuk> ya. Pak, ya, Pak... Pak Rahmat, uhum. kalau Pak Agus tadi dari Pamar, kalau yang dari Sis itu Pak. Jaka Siswanto. Iya Pak Jaka nah, Siswanto <laughs> betul. Iya, Bapak Ibu perkenalkan saya Admi Handoko dari Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan ya. Yeah. Sampai saat yeah. ini masih masih nguli sih, masih jadi nguli yeah. di Saytadaro. Mohon pencerahannya Pak Abdul Hakim dengan yeah, yeah, yeah, pertanyaan yeah. saya yang tadi. Terima kasih. Makasih baik, Pak Handoko udah hadir. Pakai ya, masker silakan. Mandokoh mungkin pertanyaan apa saja yang bisa kegiatan atau tindakan yang bisa mengubah perilaku ya agar lebih awareness? Saya nggak ngambil efek dominan tapi tindakan yang maksudnya. Kalau saya sih kalau saya menganggapnya tindakan. Jadi apa saja tindakan yang bisa mengubah? Tindakan yang paling bisa mengubah adalah anak, -anak muda itu sama seperti anak-anak coping mekanismenya butuh contoh dan lain sebagainya. Junior-junior itu butuh contoh. Jadi kalau seniornya tidak mencontohkan, apalagi pimpinannya tidak mencontohkan, K3, wallah waklam. Uh, pengalaman <laughs> ya, saya, ya. kalau ini studinya ada soalnya. Studinya ada. Pada, pada ini di studi di 10 negara, termasuk di Indonesia, pada perusahaan yang pimpinannya ikut menerapkan K3, pimpinan dari atas sampai level manajer menerapkan K3, maka angka kecelakaannya cenderung kecil. Aha. Jadi semakin semakin di, dicontohkan oleh uh, oleh para pimpinan dan para pekerja senior, maka pekerja muda i, uh, kecelakaan yang menimpa pekerja muda itu cenderung kecil bahkan tidak ada. Dan ini yang sudah kami teliti khususnya di sektor konstruksi. Hmm. Itu aja. Terima kasih. Ya. Yeah. Oke, okay. cukup jelas ya, Pak Andoko Ya, baik, Pak Abdul Hakim. Terima kasih banyak ya sama -sama, atas aktifnya, atas pencerahannya. Baik, terima kasih, Pak Rahmat, Pak Hakim. Ya, terima kasih, Pak Andoko. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Pak Maududi. Ini kayaknya, Pak... Anu ya, Pak Mudi? Ya, Pak Mudi, kami sudah silakan. Masih hadir di sini, Pak Mudi? Ya, sambil menunggu Pak Maududi muncul ke permukaan. Oh, mungkin sedang sholat nih kayaknya Pak Maududi ya. Oh, ada, masih ada. Pak Maududi, ini sepertinya Pak Mudi salah satu pendiri APKPI, Pak, Pak Hakim. Hei, hei. Beliau bertanya nih, pertanyaannya bukan. adalah sebagai berikut. Ya, Pak Maududi ya. Halo, ya, Pak. Bukan, bukan bukan Mudi Pak Mudi Bukan? Bukan. Nah, oke, baik. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah ada mekanisme pengawasan di ILO terhadap pelaksanaan ratifikasi konvensi ILO pada pemerintah, serta evaluasi regulasi dan output K3 nasional lainnya oleh ILO, termasuk K3 pertambangan, terutama terkait dengan tumpang tindihnya peraturan dan kewenangan K3 pertambangan? Pada antar kementerian, cukup jelas, Pak Hakim, pertanyaannya cukup panjang, nih, pertanyaannya. Jelas jelas jelas. Baik, Walau Pak Maududi, ini silakan di dan videonya Pak dimunculkan. Oke, okay, silakan Baik. Pak Kem. Gini Pak Maududi, kalau di ILO tuh ada yang namanya komite ahli untuk pelaksanaan komisi pelaksanaan ratifikasi dan konvensi, CACR. Isinya itu 18 orang. Mereka tuh tiap mereka tuh tiap hari tiap, tiap bukan tiap hari tiap tahun itu membaca seluruh laporan yang yang ada atau masuk seluruh laporan pelaksanaan konvensi dan rekomendasi yang masuk dan uh, di uh, dan masuk ke ILO. Nah termasuk juga laporan Indonesia kalau mengirimkan laporan ya atau saat mengirimkan laporan. Nah kaitannya gini kalau dia ada kalau dia melihat atau ada masukan dari eh, di luar pemerintah terkait dengan isu K3 pertambangan salah tumpang tindih aturan dan kewenangan di sini ada smk di situ ada SMK3 dan lain sebagainya sehingga itu mengganggu kelangsungan bisnis, mengganggu hak dan hak pekerja dan lain sebagainya, maka itu bisa dilaporkan. Tapi lap, yang melaporkan bukan APKPI karena APKPI bukan anggota AIlo Ah. Yang boleh melaporkan adalah serikat pekerja, serikat pengusaha, termasuk juga pemerintahnya sendiri, misalnya kayak gitu. Nah, bisa bisa dilaporkan itu sehingga nanti akan dijadikan sebagai bahan untuk komisi, apa namanya, bahan untuk komis, komite ahli mempertanyakan. Nah, pertanyaan itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang sifatnya direct request. Yaitu sifatnya mencari data saja. Tapi ada juga yang bersifat observation. Saya mau melihat, saya mau melihat benar nggak di tangannya atau tidak. Nah, kasus yang observation itu, Indonesia pernah tuh punya kasus seperti itu, terutama zaman Orde Baru dulu, soal Dita Indasari, soal Mokhtar Pakpahan, soal Marsina. Itu kita pernah terkena berkali-kali, itu dan itu eh, akhirnya kan diberesin atau mendapat, kata eh, katakanlah respon dari pemerintah. Nah, lepas dari itu dalam konteks ini Pak Maududi, yep. kalau saja ada laporan dari satu dari tiga tripartit itu tentang ini karena ini mengancam pada kelangsungan usaha atau hak-hak buruh atau pekerja, itu bisa dilaporkan kayak gitu. Hmm. Kalau nggak ada laporan, kita kita cuma mempertanyakan direct request. Eh itu bagaimana kaitan antara SMKP dan SMK3. Ya SMK3 kan minimal, apakah SMKP juga lebih bagus daripada yang minimalis? Seperti itu. Kita gitu kan ya, SMK3 SMKP kan turunan dari SMK3. Yang ya. saya pahami, karena itu karena itu keturunan dari PP 50 tahun PP puluh tahun 2012. Jadi apakah apakah itu mendalami atau cuma menjadi saingan? Kayak nah, gitu nanti macam-macam seperti itu. Itu Pak Maududi mudah-mudahan itu menjawab. Ya, Oke. Okay. Pak Maududi, kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi? Tapi nampaknya dari tadi mute, Pak. Videonya juga mute juga. Jadi, saya anggap bahwa pertanyaannya sudah diterima dengan baik. Jadi, kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya, Pak Hakim. Oke. Okay. Ya. <laughs> baik. Uh, ini tadi ada satu pertanyaan yang akan disampaikan oleh Eh, Pak Edi Supri Tono Pak. Pak Edi kami undang, Pak. Pak Edi ini juga merupakan salah satu eh, pendiri APKPI, Pak Hakim kami perkenalkan. Gek. Beliau eh, pernah menjabat sebagai direktur APKPI untuk periode yang pertama tahun 2014 sampai 2017 kalau nggak salah. Pak Edi, silakan masuk. Saya, saya langsung jawab aja Pak Rahmat ya. Ya. saya langsung jawab karena dia minta dibacakan saja. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi belum ada nih, tertulis ter ter sini udah ada pertanyaannya Pak? Ada di bawah tuh, jam 3.43. Oh, oke, okay, oke. Okay. Baik Pak. Baik, baik. Mohon maaf. Ya. Uh -huh. Oke, okay, yang disebut kaum muda itu yang berusia bagaimana? Dan yang bagaimana? Yeah. Apakah yeah. ILO punya ketentuan? Kemudian Apakah hmm. ada peraturan khusus AIlo bagi kaum muda secara umum dan khususnya pertambangan? Baik. Oke, okay, baik. Oh iya, baik. Saya nah. tadi tidak membaca sampai ke bawah. Ya. Ini Pak uh, Pak Edi dan teman dan teman-teman APKPI Kalau AIlo tuh punya pegangan 15 sampai 24. Hmm. tahun. Waduh, lewat Jadi, saya, Pak. Iya, Mas La, bukan Mas Rahmat masih 16. <laughs> ya. Jadi 15 15-17 itu, walaupun itu masih anak, tapi menurut uh, hitungan beberapa negara anggota dan juga ILO, itu, itu boleh bekerja sepanjang tidak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Kayak nah, gitu, pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Ini kalau kata uh, konvensi ILO tuh boleh, uh, sorry, kata negara Indonesia kan gitu, 15-17 itu boleh kerja, asal jangan terburuk. Nah, udah gitu dari sisi itu, Ailo uh, punya ketentuan nggak ya? Sesudah usia 18 ya ikut umum, dan sampai sekarang Ailo yang terkait dengan pekerja muda itu masih kas, masih konvensi 128 dan 182, eh, 124 dan 182 kayak gitu. alang kayak gitu. Jadi dari sisi itu, makanya yang paling penting adalah bagaimana kita memang, walaupun nggak diatur, tapi kita sejak awal sudah mendorong agar perlindungan buat mereka bisa lebih dalam lagi bisa lebih kuat lagi sehingga izin eh, sehingga kelangsungan usaha itu bisa bagus sehingga kualitas pekerja di kemudian hari bagus kualitas usaha juga bisa meningkat itu aja sih Pak Terima kasih. oke baik Pak tadi cukup jelas Oke sudah terwakili ya Oke baik Pak Edi Sabono sudah berkenan hadir, terima kasih. Uh, sudah mensupport kita semua di sini ya. Baik Pak Hakim, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Samsurizal. Rizal. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kalau kita lihat di masa pandemi ini, apa saja serta metode untuk meminimalisir terkait uh, khususnya di area tambang Pak? Itu apa saja kira-kira Pak? Oh ya, sebentar. Yang yang mana ya, Pak ya? Jadi ini yang oh, iya, dapat iya, iya, ya, ini. Sudah dapat, dapat. Ya, Anda ya, dapat. Okay. Uh, yang saya pak yang saya pahami, Pak ya, yang kami tidak di ILO ya, Pak, itu tidak tidak menulis secara khusus per sektor. Tapi idenya adalah tetap sama seperti yang ditulis oleh oleh uh, WHO lalu juga pemerintah Indonesia seperti sekarang ini uh, ya harus berapa derajat lalu juga harus berapa apa namanya tidak physical distancing ya seperti itu sama kok pak nggak nggak nggak apa namanya tidak ada tidak ada hal yang berbeda yang cuma berbeda yang, ya, khusus, ya. Cuman hmm. yang khusus cuma yang khusus itu adalah bahwa bah, uh, mengatakan bahwa ini harus di, uh, khususnya ditambang adalah bagaimana agar meski di, di, di wilayah yang remote tetapi monitoring terhadap pelaksanaan uh, pandemi atau oh, pelaksanaan perlindungan uh, di masa pandemi harus tetap terjaga dan juga mencegah sama seperti yang lain, mencegah uh, tambang menjadi tempat uh, tempat atau kelas terbaru. Makanya kan beberapa, ini menarik, yang menarik adalah harus dikasih ke, uh, harus kasih kepujian juga, bahwa ada beberapa perusahaan di Indonesia yang memang masih tetap sekarang, masih menjaga. Masih hmm. menjaga agar wilayah kerja mereka tidak menjadi kelas baru dan akhirnya uh, tambang itu libur. Saya mencatat beberapa site sih, site di pertambangan, saya dapat informasi dari teman-teman yang juga bekerja, ternyata masih ada yang libur. Di Kalimantan ada beberapa site yang lagi libur, baik batubara maupun bukan batubara. Lalu di Jawa juga demikian, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Okay, makasih, Pak. Dengan demikian, kebetulan di jam kami persis jam 15.55 eh, ya, Pak, ya. Kurang lima menit kita akan masuk ke jam empat Jadi, pas terakhir pertanyaan tadi sudah disampaikan, Pak, kemudian kami. kalau seandainya ada pertanyaan secara lisan kami masih... nih, matri dari wow. Palangkaraya nih. Mas Patri. Rahmat, ada Mbak dari Mbak dari Palangkaraya. Oke, okay, Pak Tri silakan langsung. Mas ma, ma, ma. alhamdulillah masih Ibu. ada waktu. Ibu, Ibu Tri, Mbak eh, Tri silakan Mbak Oh, Ibu Tri. <laughs> Ibu Tri silakan di Bu. Silakan. Ibu, anu di dulu, Bu. Ya, oke. Okay. Eh uh terkait itu melanjutkan pertanyaan dari Pak Maduji tadi mengenai lise, uh, apa, uh, dua regulasi dari kementerian. Nah saya juga banyak pertanyaan dari beberapa instansi, uh, apa istilahnya pemberi kerja, badan usaha. Kebetulan saya pengawas Ketenagakerjaan, Pak. Ba, uh, keaturan kita kan udah lama. Nah sekarang ini dengan sumber daya manusia, kan mohon maaf dari instansi di, di kan saat ini mengeluarkan banyak seperti eh, operator-operator, nah itu mereka akhirnya bingung dari uh, nih apakah kami tetap melanjutkan kami berubah ke dari Kementerian Pistanben gitu. itu mulai salah satu pertanyaan kami. Nah kalau kalau kami sih karena satu kemupunyaan semuanya, istilahnya ketiga itu bertanggung jawab. Semuanya, dan kita kembali ke pengawasan K3. Apabila dilakukan pengawasan K3 oleh distaben agar melakukan koordinasi dan melaporkan hasilnya ke Kementerian Ketenagakerjaan, untuk itu kita harapkan bahwa kita punya kewenangan yang berbeda, istilahnya masing-masing dari eh, keperluannya. Makanya, saya sampaikan untuk kompetensi. Eh, lisensi K3 yang ditambang hanya bisa digunakan di tambang itu penjelasannya, apakah, nah inilah yang pohon penjelasan dari ILO tertarik dengan kompetensi atau lisensi yang di, eh, dikeluarkan oleh Menteri di Stamben, apakah bisa dipakai di, di eh, tempat usaha lain sektor lain, itu aja Pak Mohon penjelasannya, karena saya juga, mungkin di sini banyak peserta dari uh, badan usaha yang sering menghukum kami terkait tumpang tindihnya regulasi, juga kompetensi lisensi lisensi SDM-nya. Uh -huh. Karena nampak dulu dari Kementerian Dalam Negeri, makan kan terkait SDM yang mengeluarkan dari Kementerian Tenaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ibu tetap stand silakan pak hakim patri ailo yeah. uh, tuh enggak ini patri tidak berwenang untuk uh, memberi komentar pada pertanyaan patri itu karena itu wilayah di negara anggota mm. itu jadi kami tidak bisa apa namanya kami tidak bisa apa ailo nggak boleh Siapapun orangnya, apakah itu bule atau ekspat, atau bukan ekspat, tidak pernah Jadi, kalau itu ada, ada di dalam, ada problem seperti ya, kita tahu sama-sama. Tahu, eh, uh, Ailo akan cuma memberi masukan. Eh, I, I, I, gagasan Ailo cuma kalau itu memang efektif untuk uh, pemberian perlindungan, ya, uh, bagi pekerja dan usaha bagi isu kerjaan maka yeah. itu akan sangat didorong kayak gitu okay. tapi kalau nggak efektif itu akan sangat di, apa, di, akan direkomendasikan untuk dibuang seperti itu jadi tapi AILO sekali lagi tidak berhak untuk berkomentar seperti itu itu Menteri okay. jadi nanti Makasih. tanya ya sama temen-temen di nakrama di esdm aja mbak iya <SILENCIO> Kalau kami sih kalangkaranya selalu kohiberasi pak. <SILENCIO> <SILENCIO> ya, <Yeah. SILENCIO> yeah. oke, okay. baik, makasih, ibu udah berkontribusi di sini juga putri ya. Saya lihat baru pertama kali ini sih, sebelum sebelumnya belum pernah hadir di APKPI ya bu ya. Kebetulan saya baru dapat baru ini pak, sebelum sebelum belum, belum pernah dapat konfirmasi terkait ini ah, kemarin okay, ada teman yang meng ya minggu-minggu berikutnya ikut ya bu sangat menarik diskusi kita ini, oh, asal ada <laughs> dari, insya Allah dinas, nanti kan, dari dinas kami. mana bu dari dinas dari dinas Palangkaraya dinas, dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Kalimantan Tengah ya baik ya makasih Putri welcome to APKPI Baik Pak Hakim, saya rasa pertanyaan demi pertanyaan tadi luar biasa, banyak sekali uh, insight yang kita bisa ambil uh, Tapi saat, dari tadi belum mendengar Pak Dwi nih, Pak Dwi ini salah satu sesepuh APKPI yang juga hadir di sini Pak Dwi, masih ada hadir di sini Pak bersama kita, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Pak sebelum uh, sesi S3 yang ke-15 ini kita akhiri Tadi saya lihat masih ada di hmm. sini, mungkin Pak Dwi bisa hadir Terima kasih. Ya, Pak Dwi Mangga, ini kami pengen dengar suaranya terlebih dahulu, Pak. <laughs> Mangga, silahkan ada yang ingin disampaikan, Pak Dwi. Baik. Ya, jelas hanya ucapkan terima kasih kepada Pak Hakim ya, yang saya. membuat APKPI mendapat wawasan baru, lebih, -lebih luas pemikirannya bahwa AIRU pun ternyata memberikan perhatian pada uh, kaum muda di sektor pertambangan yang kita rasanya selama ini enggak merasa gitu ya, ternyata kita dapat perhatian juga di situ. Jadi sekali lagi, ini uh, wawasan yang betul-betul bagi saya pun juga sesuatu yang baru. dan Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, Pak Hatim. Ya, yeah. sama pagi, Pak Dwi. Makasih Pak Dwi, alhamdulillah baik, Pak Hakim. Saya rasa ini akhir dari sesi kita hari ini. Seandainya Pak Hakim ingin menyampaikan closing remark, kami persilahkan. Sementara sambil admin, kami juga sedang cepat-cepat mengambil dokumentasi, Pak. Silakan, Pak Hakim. Iya, yeah. wah, saya sebentar. Kalau saya sih sederhana, ya, Mas ya, Mas. Uh... Apa namanya, pada dasarnya yang paling penting adalah kita tahu bahwa se sejarah sejarah saat ini kan dibangun oleh anak-anak muda masa lalu. Sejarah ya. saat ini dibangun oleh Pak Dwi, yang saat itu masih muda, oleh Mas Rahmat, yang situ, yang situ masih muda, Mbak Tri atau Mbak Roro, dan semua yang ada di sini. Nah, salahnya menurut hemat saya sudah saat sudah saat betul bahwa kita harus mengajar, harus katalah mendampingi anak-anak muda seperti kita, apa, seperti dan seperti kita menghormati orang-orang tua dulu menghormati kita, tapi tentu saja apa orang tua tua dulu menyayangi kita maksud saya gitu tapi tentu saja kita nggak bisa mengajarkan apa yang pernah kita dapat, kita mengajarkan apa yang akan mereka dapat di masa depan sehingga mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan di masa depan kalau mereka tidak akan menge tidak mengembangkannya saat ini. Jadi mendampingi anak muda pada saat ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas k-3 di Indonesia uh, menjadi salah satu k-3 dengan prestasi terbaik di dunia. Itu aja sih buat okay. dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam Mohon kasih reaksi semua di, di kolom reaksi. Ada kolom reaksi. silahkan terima para pembuka bisa memberikan reaksi kepada beliau. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dwi. Sesi ditutup dengan satu statement yang filosofis, ya. Satu statement kita yang filosofis. Semua masih merasa muda, Gubernur. Iya, <laughs> yang mengingatkan kembali bahwa kita pernah muda, Pak Dwi. Nanti ya, masih, masih muda sekarang. Mohon, <Tan05> mohon maaf bagi bapak-bapak, ibu peserta yang belum sempat kami colek, belum sempat kami sapa. di sini sebenarnya ada Pak Haji almahono juga dan yang lainnya. mohon maaf ya karena kebetulan kami hanya melihat dari uh, screen ini yang terlihat kami sapa dan lain sebagainya. terima benar. kasih Pak Akem. mudah-mudahan ini bukan uh, uh, pertama kali untuk yang terakhir ya Pak Akem ya. mudah-mudahan ada oh, sesi lanjutan di masa-masa berikutnya. <laughs> amin, amin, bala, amin, Kami mohon kepada para peserta kalau seandainya uh, selama pelaksanaan ada kekurangan dan lain sebagainya. Tentunya ini uh, tidak uh, tidak kurang karena dari uh, kelemahan saya gitu ya pak ya. Mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat menambah wawasan ilmu pengetahuan, insight knowledge dan lain sebagainya. Terima kasih dan kita akan berjumpa lagi minggu depan insya Allah. Tetap di channel APKPI, ya, Pak ya Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan. Oke. Tetap tunggu kehadiran kami, kita akan sampaikan siapa yang akan menjadi narasumber di edisi yang ke-16. Yang jelas kita akan selalu menampilkan topik-topik terbaru yang dengan narasumber yang tetap hebat-hebat. Terima kasih Pak Hakim, terima kasih Pak Haji al terima kasih Pak Dwi, terima Pak Adek semuanya terima yang Haji hadir ini terima, terima kasih. Nah. Wabillah e, tepik berhidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.